Oke okay guys, balik lagi bersama gua di Touch Gaming alias Deni, Terutama Channel. <sukur> balik lagi bersama gue di Touch Gaming uh, Oke, okay, jadi di video kali ini gue gak main game lagi guys ya Jadi gue disini mau bagi-bagi hmm, tutorial Cara membuat layakan layer Ini loh, uh, background yang biasa kalian tonton di live streaming orang ya kan Kadang kan di bawahnya itu kan uh, ada kayak Jangan lupa ketik notify, jangan lupa ada gambar-gambarnya lah, keren kan guys ya Kayak, kayak apa, live streaming, live streaming orang pro gitu guys ya Oke, langsung aja guys kita ke TKP guys ya Langsung kita mm, bikin tutorial, caranya kayak gimana sih Banyak yang nanya kan, nah disini lagu bakal bikin videonya guys Biar kalian juga nggak bingung gitu loh, kalau kita cuma bahasa lisan khususnya susah guys ya Langsung kita praktekin aja guys ya Oke, pertama-tama kalian harus bikin background, guys. Ya, background green screen, kalian harus buat background green screen di Adobe Photoshop, ya kan, dengan format JPEG dan lagi sih. Ya, ini aku udah buat sih, guys, daripada langsung biar uh, durasinya dia nggak terlalu lama, jadi kita skip aja ya. Pertama-tama, kalian tuh bikin green screen, ya, satu pertama-tama. Ya, gue kosa aja di melek lagi cuy, baru oh, udah masuk. Bro. gue tuh film aura, langsung aja kita buat guys ya. ini kok berat banget sih PC gue cuy. <laughs> oh iya buat teman-teman yang belum subscribe subscribe dulu ya, semoga kalian suka dengan video ini. cari guys ya, nih soalnya kemarin habis di tambahin efek efek-efek gitu, guys. Oke. Okay. Kita langsung new project. Kalau kalian pakai uh, software editing yang lainnya ya sih ya nggak apa-apa masalah sih, guys ya. Oke, okay, di sini kita masukin dulu green screen-nya. Terus eh, background yang kedua tuh background background terserah kalian ya backgroundnya mau apa gitu. Di sini aku cari backgroundnya dulu guys ya. Hmm. Nah sini aku ada background nih guys Nah lumayanlah bagus. Oke, jadi pertama kalian eh, geser si green screennya ini ya terus geser juga yang background yang tadi kalian udah siapkan nah ini kan background nih guys nah sini kalian mau mau ambilnya kayak gimana guys oh ini kan gak mungkin guys ya jadi mungkin kita kita geser aja ke bawah guys ya nah atau atau gini guys terserah kalian sih ya enaknya gimana guys ya nah, posisinya itu kalau gak salah sih segini guys geser sini. oke udah Ya? jadi kan background bawahnya kan kita kan yang mau dilihat itu kan background bawahnya, jadi nanti itu nih gradasi screen ini kita pakai filter chroma key. nah udahlah kita langsung ke sini aja dulu guys ya. nah di sini kita tambahin title. kita tambahin title. aku baru guys eh gue baru cok bikin apa bikin video tutorial gini jadi mohon maaf ya kalau blerpetan cok ya yang, yang yang nah ini bagus nih. ini bagus oke okay, yang nah, kita udah dapetin tip tule nih, guys nih ikan guys ya nah disini udah dapet nanti saya ke bawah guys hmm, kita kecilin ya misalkan kalian mau naruh kata-katanya di mana misalkan di sini guys Oke. Kita geser juga ke bawah. Nah. Di sini kita ganti namanya guys. Misalkan kalian mau nama apa? Misalkan eh, jangan lupa gitu. Ya gede banget sih nah, kecilin, ya. jangan lupa jangan lupa ya kan? di atasnya jangan lupa di bawahnya kita edit lagi silahkan ketik ketik anda seru notify okay. klik lagi guys ya kita sesuaikan guys ya jangan sampai ya pokoknya DRC Matrix aja guys oke okay, udah kita oke okay. ini untuk bikin namanya kayak gitu guys nah misalkan kalian mau tampil gambar misalkan kalian Pro player mobile legend lah guys ya karena aku mainnya mobile legend jadi ya untuk kita mobile legend aja nah di sini kalian siapin uh, gambar atau hero yang formatnya PNG guys ya. PNG guys ya. Enggak usah suruh Inggris, enggak bisa Inggris juga sih. Cowok. Nah, kita langsung drag ke bawah. Nah, sini kan ada nih guys. Ya, ya kan? Si ini guys. Oke, kita kecilin, guys. Se- ya kan. Nah, biar ngadap ke sini kita Pokoknya ini sih sesuai kalian guys ya. Kalian mulai edit kayak gimana. Oke. Sekarang kayak gini guys. nah di sini kan luinya luinya ini kan diam aja guys ya nggak gerak nah kalian di sini tambahin animasi ya kan di sini kalian tambahin animasi aja guys biar biar luinya ini bergerak gitu loh. misalkan kalian mau pilih yang kayak mana ya? di sini banyak ya misalkan kalian pilih misalkan kalian mau pilih yang kayak gini guys jadi dia timbul dari samping nah kan timbul kan guys jalan gitu kan guys mana sih terlalu jauh sih guys jalannya guys masih jauh-jauh boy, nggak jauh-jauh, nah itu, guys. nah langsung hilang kan guys, jadi kalau animasi ini kalian sesuaikan aja, ya kan kesukaan kalian kayak gimana. mana, oke, nah ini video uh, background yang ini kita tarik guys, ya, background yang kita tarik karena kan kita mau bikin ada jangan tulisannya cuman jangan lupa ketik saya aja. Kita bikin lagi misalkan kita tambahin lagi guys ya. Jadi nah, kita copy aja title yang tadi biar sama gitu ya. Kita copy di sini. Kita geser di sampingnya tadi uh, si titel yang pertama ini jangan lupa ketik notifikasi Nah, ini kan dilanjut guys ya di nah, sini nanti muncul lagi misalkan kalian mau masukin sosmed kalian, ya kan? Nah, sini kita ganti ya, follow my sosmed, ya udah. Nah, bawahnya misalkan uh, IG kalian, IG kalian misalkan jagon papa. Oke okay, kita geser ke sini guys. Nah di sini di sini kalian mau masukin logo IG kalian tinggal masukin aja di import media. Ya kan sini ada logo IG. Nah balik lagi ke awal dengan kayak si Louis itu guys. Louis itu kan tadi formatnya PNG guys ya. Nah kalian juga harus masukin yang formatnya PNG. PNG ya. Sah banget sih gua ngomong inggris cowok. <laughs> Oke okay, kalian taruh masukin aja. Nah di sini kan kita udah masuk nih guys si logo IG-nya ini guys ya nah, kita kecilin nih sih, kita sesuaikan ya nah, kita geser ke Titel yang kedua tadi guys yang title IG ya nggak bisa hilang kah ngelamin aja cocok nggak bisa diklik lah itu logonya cocok pinginlah ini guys kita geser guys ya kita sesuaikan lagi misalkan ini kurang gede kalian gedein aja guys kalian pengen gede nah kita kasih animasi lagi nih, biar sama bergerak kayak si title ini sama tulisan ini guys ya jadi kalau animasi sih terserah kalian sih guys ya mau dari mana mau dari samping mau dari bawah mau dari atas kayak nah, kan nah, ini kan cabutnya di sini guys ya nah ini kan ini kan terserah di sini kalau bisa kalian itu Uh, si titelnya ini samain guys, pas hilangnya gitu. Nah, ya, hilangnya kan? barengan dia. Gitu. Kaburnya, kaburnya barengan gitu. Kalau untuk animasi ini, kayak ini, kayak gini tuh, kayak selera gitu. Ya, ini hilang guys. Ya, nah, disini kita tambahin lagi. Misalkan kalian mau tambahin apa nih? Hero lain, kah Ya kan, misalkan kayak one one ini geser. kita masukin lagi aja, Kita geser, kita samain. Nah, ya tadi lagi ya, ke tahap ke Lui tadi, kita kecilin, kita geser ke sini. Set gitu ya, mau si luis. Nah, di sini mau ngolesin one one, kan belum ada animasinya, ya. Kalian kasih animasi lagi terbang gitu, ya, banyak animasinya, banyak animasinya gitu. Jadi itu selera kalian animasinya kayak mana ya? Gitu. dari kecil ke D, ya, mau terbang, mau ke samping gitu. Ya, seti... banyak animasinya, guys. Ya, sekarang ini sih. Ini kan jalan tuh. hilang, ganti lagi sama ininya juga keganti ya follow my social media kok tadi kan jangan lupa diknotify Nah, ini follow my social media ini kan masih ini naruhnya itu jadi di sini gitu tergeser-geser gitu ya. sih aku naruhnya di daerah-daerah sini gitu. biasanya guys gitu ya. Awalnya kan kalau di kiri itu biasanya buat webcam, Nah kan? Jadi kita taruhnya di sebelah kanan. Di mana kalian nih? Kok kalian taruhnya webcamnya ada di kanan nih kalian? Nah, bikin uh, kayak gini kayak gini nih? Ya lupa ketik ketiknya TV atau animasi animasi uh, hero nya itu dibalik aja, deh. gimana kalian sih Oke okay, udah, Jadi kita save oke. Oke, okay. okay, gimana cara masukinnya? Oke, okay, kita langsung masukin aja guys ya di sini ya. Uh, plus, terus kalian pilih uh, media source ya. Kalian pilih media source langsung kalian cari video yang tadi kalian buat itu mana? Tadi layar berapa? Layar dua guys ya. Ini kan masih ada hijau-hijau, nih guys ya. Ya, kembali lagi, kalian harus masukin filter chroma key. Nah, nih, kalian masukin nih chroma key disini. eh belum aku lock, ya guys ya. Oh iya, kita lock dulu, guys ya, biar nggak hilang. Jadi kita putar balik, putar balik video ini nih. Nah, sini kita tambahin filter. Kalau bisa sih, background kalian tuh yang background bawahnya itu jangan yang hijau guys ya karena kita belum kering tapi bisa aja sih kalian ganti blue screen ya kan itu gak masalah juga sih guys ya <gif> nah apa sih image blending sih karena rusak kita masukin uh, chroma key disini guys oke okay. nah itu ada kan guys ya nah ini udah ada media media uh, yang tadi kita buat kita taruhin disini guys ini bagian kita kita naikin misalkan disini guys Ini webcamnya belum dikasih chrome lagi, okay. udah masih bocor ya Bocor karena kameranya kok nggak sesuai. Kita crop aja, guys. Ya, dia rapi dulu. Kita crop. Crop. crop, crop, crop, crop, crop, crop. Nah, kita crop, Duh. jadi deh. Ini ya kan jadi, guys. Itu aja simpel ya, kan? simple aja itu uh, kalau untuk kalian pengen beli bikin yang lebih was sih bisa aja kan kau ini kan aku masih tutorial aja biar nggak panjang juga durasinya itu guys oke okay, Guys jadi sampai di sini dulu video dari gua semoga bermanfaat buat kalian semua yang belum subscribe subscribe dulu yang belum paham kalian bisa DM gua di IG gua ya okay, guys ya lupa like jangan lupa like jangan lupa subscribe jangan lupa komen, tinggalkan komentar kalau kalian nggak kok kalian nggak tahu atau aku bahasnya kecepetan atau enggak jelas kalian boleh komentar dan kalian bisa dm gue di ig gue nanti gue kasih tahu cara yang lebih detail karena maklum aja guys ya gue baru bikin video tentang gimana caranya buat buat kayak ini <laughs> Oke okay, buat teman-teman makasih banyak yang sudah support di Touch Gaming atau udah nonton sama channel. Thank you for watching by D Touch Gaming. Bye bye.